Praktek ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan keluarga Keluaran 20 ayat 12 Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Amsal 17 ayat 21 Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita Amsal 23 ayat 15-16 ayat 19 Hai anakku, jika hatimu bijak hatiku juga bersuka cita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 Taatilah orang tuamu dalam segala hal Karena itulah yang indah di dalam Tuhan Hai Bapak-Bapak Janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya